Halo sahabat home Studio. Perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halome Studio. Halome Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama Bapak Sulaiman Santoso. Oh Sule ini senangnya komputer grafik. Nah itu tuh apa hmm. ya Pak belajarnya? Komputer grafik itu sebenarnya bidang yang sangat kepake ya sekarang ya. Sebenarnya sebanyak hmm. kepake. Cuma banyak orang yang nggak tahu itu orangnya parangnya kalau kalau misalnya nganggapnya uh, masuk IT ya belajar IT pasti mikirnya bikin program buat jual beli bikin program buat bikin web atau bikin aplikasi yang bisa buat kayak Gojek atau beli beli gitu ya tapi uh, biasanya teman teman nggak tahu bahwa sebenarnya di balik semua itu ada satu bidang ilmu di dalam komputer di dalam komputer science sih ya, di dalam dunia perkomputeran IT gitu ya yang namanya komputer graphics komputer grafik itu adalah ilmu gimana caranya kita bisa bikin gambar bikin animasi bikin apa ya, bikin model, bikin tampilan gitu dengan menggunakan coding gitu. Jadi, kita, oh. coding, tapi hasilnya itu adalah gambar, hasilnya itu animasi, hasilnya itu game gitu, kayak oh. seperti itu sih. Wow, itu menarik banget sih. Menarik banget ya, ya Pak. <laughs> Pak ini sekarang menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Teknologi Informasi. Nah, gimana gitu. nih, Pak? Awalnya bisa tertarik terjun di dunia pendidikan ini. Wah, itu panjang sih sebenarnya, Bu. Ayo <laughs> ya, diceritain banget. kok. Yeah. Jadi, memang <laughs> waktu aku... Uh, kuliah ya aku pernah memang diminta di ngajar sih, minta, di minta ngajar jadi asisten waktu kuliah. Tapi ketika aku mulai kerja awal-awal tuh aku pengen coba jadi pengajar. Tapi mm. waktu itu tuh nggak keterima ya pengajar. <laughs> Karena waktu itu masih apa ya masih lo, lo, lugu mungkin waktu itu ketika ngalamin kerjaan jadi masih belum tahu dunia, masih belum tahu ilmu. Jadi waktu itu ketika aku ngelamar jadi dosen jadi pengajar malah nggak diterima waktu itu. Jadi mm. aku panjang dulu ceritanya aku sempat ke kerja dulu kesempatan macam-macam dulu tapi ujung-ujungnya sih aku merasa kayak panggilan hidupnya memang ngajar sih wow. jadi memang dipanggil untuk mengajar gitu ketika nyobain yang hal-hal yang lain kayaknya nggak ada jiwanya kok nggak kayak nggak rame gitu ya kerja ini jadi kayak apa sih yang sebenarnya bisa bikin aku rame ternyata ngajar gitu. Wow. <laughs> gitu wah selama jadi dosen ini ada yang berkesan gak kok mungkin boleh diceritain pengalaman menariknya selama jadi pengajar nih ada satu ada satu pengalaman sih yang menurut aku yang paling yang paling asiknya gitu yang paling berkesan bagi saya gitu ya. Jadi ada satu ketika aku ngajar tuh ada satu anak ada satu anak ini yang memang anak ini tuh, apa ya mungkin nggak lulus lulus gitu ya. <laughs> Jadi ini ada satu anak yang benar-benar kacau banget nih ceritanya. Jadi dia setiap kali ketemu sama saya di satu mata kuliah gitunya, kemudian dia tuh selalu pasti cekal. Jadi dia bakal bakal begitu udah satu kali dua kali pertemuan dia bakal lepas mata kuliahnya nggak tahu kenapa gitu ya. Cuman untuk satu, di satu pertemuan ini satu kali <tuh> di satu mata kuliah ternyata yang terakhir saya ajar sama dia. Saya ngobrol-ngobrol uh, dengan dia, saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya coba pendekatan pribadi. Dan ternyata bu, ini kan anaknya tuh tadinya ngakunya bahwa dia itu nggak bisa ngoding. dia itu nggak bisa ngoding, dia itu nggak bisa IT gitu ya. Saya mah ngasih ini nyasar gitu, saya ini nggak harusnya nggak di IT gitu ya. Tapi ternyata setelah dia mau belajar benar-benar, dia jadi nomor satu di kelas itu. Wow. <laughs> Dan dia lulus dengan ilmu yang saya ajarin di kelas itu. Jadi ketika dia skripsi saya mengujinya, saya, saya lihat codingannya, itu codingan yang dia pelajari waktu di kelas saya gitu. Saya saya hampir mau nangis bu, <tuh>, waktu penyidangnya gitu, dan dia dia bilang bahwa ini saya lulus kok, saya udah bisa ya. itu, itu berkesan banget buat saya. Bagi saya kebanggaan seorang dosen itu ketika mahasiswanya itu punya kemampuan dan bisa punya skill untuk menghadapi dunia, gitu itu yang menurut saya jadi kebanggaan kita, gitu. Ini terharu banget ya ketika <tuh>. lihat lulusnya <tuh>. ya kok. Iya. Oh iya teman-teman, pada suka main game gak nih? Kira-kira game apa yang teman-teman suka, suka mainin dan apa nih alasannya? Kalau berkenan teman-teman boleh tulis di kolom chat juga. Uh, siapa tahu game tersebut bikinan teman-teman ya, karya teman-teman. Wah -teman. oh, bakal seru nih. Tapi kali ini kita gak akan main game. Kita akan lebih dekat mengenal tentang dunia game programming. Nah, Kossule ini suka main game apa nih? Oh banyak, Bu. Oh. <laughs> di, di, ah, kalau lihat game saya udah puluhan kayaknya. Yang saya sedang main gitu ya yang ada yang ditamatin ada yang nggak ditamatin cuma sekitar main doang, nggak yang main-main sama temen, oh, banyak banget lah. Saya berbeda. Apa suka main game? banget gitu. Apa ya? Mungkin saya seneng baca buku sih. Bu. Sebenarnya hmm. saya seneng kayak kalau orang bilang ya, yang namanya orang yang baca buku itu kayak hidup seribu kehidupan katanya. Oh. Nah, kalau yang orang yang seneng main game juga sama, hidupnya sepuluh ribu kehidupan. <laughs> Gitu. Jadi ketika saya baca, ketika saya main game, saya pindah dunia. bu, Saya merasa kayak saya berada di tempat lain, saya bisa dapat cerita yang lain, saya dapat pemikiran yang lain, saya dapat ide-ide yang baru dari game-game itu. Dan hmm. juga selain itu juga hiburan buat saya sih. Kalau bagusnya banget main game apa nih, Kok? Bagusnya. Banyak sih gue sebenarnya profitnya daripada main game ya. Salah satunya ya membuat otak kita mikir sih. Di beberapa game itu... Sebenarnya tipenya lebih ke arah puzzle, jadi sebenarnya kayak teka-teki, cuman dibungkus dalam tampilan gitu kan, jadi tampilannya yang lucu, tampilannya yang menarik gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya itu sebenarnya matematika, jadi kita bisa mengerjakan si game itu tuh sebenarnya melatih kita untuk belajar sebenarnya, walaupun dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Wah, jadi poinnya ini bermain sambil belajar ya? Hmm, sebenarnya ya. banget Nah, kalau ngobrol ngobrol tentang dunia perkuliahan, saya kan pernah hmm. ya tanya misalnya anak SMA atau yang mau kuliah, "Kamu yeah. kuliah mau masuk mana?" Mereka jawabnya IT, ya. Lagi hmm. trennya IT. Nah, kalau ditanya kenapa suka uh, kenapa masuk IT? Karena suka, oh, main, suka game. main game. Nah, game ya. apa, <laughs> ya, nih, IT ini main game, Pak." Iya, <laughs> iya, iya. Nah, kalau kalau itu ada beda ya, Bu, ya sebenarnya ya. Antara main game dengan belajar IT itu beda hmm. ya. Mungkin Bapak ibu yang punya anak yang mau masuk IT, tolong disadarkan. Gitu. Itu sesuatu yang berbeda, gitu antara main game dengan actually belajar IT. Tapi memang ada korelasinya di situ. Jadi, kalau misalkan dibilang, kalau orang yang seneng main game biasanya seneng untuk memecahkan, memecahkan masalah, memecahkan problem, memecahkan solusi. Nah, itu juga apa yang kita lakukan sebenarnya di IT. Kita bikin solusi, kita bikin problem, kita solve problem. Itu memang sama di situnya. tapi perbedaannya adalah kita bukan bermain, kita benar-benar membuat sesuatu kita bekerja di sini gitu kan jadi mungkin kalau teman-teman yang senangnya hanya main game dan tidak mau mencoba bikin sesuatu dari situ sebaiknya sih jangan jangan masuk ke IT ya menurut saya ya tapi kalau teman-teman yang memang senangnya itu problem solving kalau teman-teman pengen bikin game bikinnya ya saya pengen mencoba untuk kalau saya punya masalah saya pengen solve dengan bikin sesuatu nah itu tempatnya masuk ke IT nah ya, kalau ya. bikinnya berarti kita belajarnya apa pak game programming? Bah, betul bu kalau kita pengen bikin game tuh kita belajarnya game programming ada satu bidang ilmu khusus yang gimana kita belajarnya gimana caranya kita bikin sebuah game. emang Kata, nanti karir kedepannya gimana pak kalau belajar tentang game programming itu siapa tahu ini ada orang hmm. tua mahasiswa atau orang tua siswa yang menyimak perbincangan ini kan hmm. jadi bisa menambah wawasan juga ya. ini tahu anaknya seneng main game. <laughs> tapi uh, ini ya tapi tetap membedakan ya antara yang yeah. senang main game dengan yang senang mau bikin game gitu ya tapi mungkin yang mesti saya sebut itu game itu sebuah industri yang sebenarnya sangat berkembang banget mm. uh, mungkin kalau bapak ibu nggak tahu ya mungkin teman-teman nggak tahu kalau kemarin saya pernah dengar talk ya di kalau nggak salah ag ya Asosiasi Game Indonesia dia bilang bahwa industri game di Korea Selatan itu 10 kali lipat lebih besar dibanding industri K-pop. Bayangkan gitu ya, jadi uang yang beredar di situ itu 10 kali lebih besar dibandingkan industri K-pop yang saat ini kita kenal. Kan, K-pop kan Blackpink, BTS itu kan besar banget kan? Tapi kalau kita lihat industri game, ternyata 10 kali lipat lebih besar. Berarti kesempatan di sana sebenarnya banyak banget untuk buat seorang programmer. Kan, kita bisa jadi programmer, kita bisa jadi game designer, kita bisa jadi tester, kita bisa jadi QA, kita bisa jadi UI, UI lead designer, UI programmer itu juga ada yang ada script programmer, ada AI programmer, ada data analisnya buat buat game juga, buat bikin iklannya juga ada gitu kan kita bisa bikin supaya kayak semacam SEO-nya gitu kan itu juga sebenarnya banyak banget sih sebenarnya bidang-bidang bidang IT yang sebenarnya masuk ke dunia game jadi kalau bidang apa namanya prospeknya prospeknya sebenarnya banyak banget gitu cuma terkadang sekarang kita mau masuknya kemana apa saat ini kan pekerjaan itu kan nggak selalu harus di di negara sendiri ya enggak di kota kita sendiri gitu kan kalau kita ngomongin soal IT kita bisa kerja secara remote. Kita bisa kerja dari jauh gitu kan. Nah ini kalau bisa kita bilang industri game di Indonesia mungkin nggak terlalu sebesar daripada yang ada di dunia. Tapi jangan salah, pemerintah itu saat ini sedang berusaha untuk mengembangkan yang namanya industri game saat ini gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin tertarik itu untuk cari tahu, pemerintah tuh ada kayak program khusus untuk hidupkan game industri Indonesia dan saat ini game industri Indonesia pun sedang berjuang bareng-bareng gitu kita pengen bikin game industri Indonesia itu naik gitu maupun ya mungkin belum sampai sebesar yang di negara-negara lain tapi di negara lain pun kalau teman-teman mau masuk ke negara lain juga bisa sebenarnya karena ya tadi tadi ya kita bisa kerja remote kita bisa kerjanya dari jauh gitu ada pesan-pesan nggak kok untuk orang tua supaya nggak khawatir gitu kalau anak-anaknya ada yang tertarik untuk belajar game programming seperti ini ah ya nah itu bapak ibu mungkin kalau misalkan anaknya lagi ngebuka bukan game gitu ya itu ada dua macam cara ya ada dua macam pendekatan gitu ada ada yang bapak ibu yang langsung melarang ada bapak ibu yang sebenarnya memanfaatkan itu untuk lebih baik gitu nah memang game itu seperti apa ya bapak ibu kalau mungkin saya bilang game itu kayak makanan ya kayak segala sesuatu yang baik itu kalau berlebihan pasti jadi jelek hmm. <laughs> Jadi kalau misalkan kita ngomongin soal game itu juga sama gitu. Game itu sebenarnya kalau pada proporsinya yang benar itu baik karena bisa nggak melatih motorik kita, melatih logika kita, melatih problem solvingnya kita. Kalau orang pengen belajar belajar main game biasanya pengen belajar bikin game, nah itu juga sesuatu yang baik gitu kan. Tapi kalau sampai berlebihan, sampai misalkan addiction sampai dia main terus dari pagi sampai malam terus nggak nggak berhenti berhenti gitu kan sampai lupa makan lupa apa itu addiction gitu kan hmm. sampai harus ngabisin berapa juta cuma buat beli karakter game gitu itu juga mungkin <laughs> saya nggak saya gak nyalahin ya kalau teman-teman ada yang senang untuk beli beli beli kosmetik dia atau apa tapi kalau sampai berlebihan sampai ngabisin uangnya terlalu banyak itu juga termasuk apa ya kecanduan ya jadi sesuatu yang baik tapi kebanyakan jadi nggak baik mungkin gitu ini gitu. kalau untuk bijak. Uh, Iya untuk ibu-ibu bapak ibu yang mungkin punya anak yang senang main game ya di, diarahkan supaya yang yang dia lakukan itu lebih produktif. Dan juga game juga sama, ada ada ratingnya juga, Bu. Jadi mm -hmm. ada game yang memang cocok untuk anak-anak, ada cocok untuk remaja, ada cocok untuk dewasa. Nah, itu juga perlu Bapak Ibu yang anaknya senang main game perlu disadari juga. Jadi jangan sembarangan melihat anaknya main game. Oh ya udah itu main game. Tapi sebenarnya main game itu ada yang buat dewasa, ada yang buat anak-anak, ada yang buat remaja juga. Jadi beda-beda. Wah, kalau buat kemampuan nih Pak hmm. Apa aja yang harus dipersiapkan Kalau teman-teman kita ada yang tertarik Dengan dunia game programming Kalau teman-teman pengen belajar game programming Sebenarnya paling Paling penting itu adalah Logika Logika matematika, logika berpikir kita Yang kedua itu niat <laughs> Jadi memang, ya, memang perlu niatnya besar banget Kalau untuk bikin game Karena untuk bikin game itu Disiplin ilmunya nggak satu Hmm. Jadi kalau kita mau bikin game biasanya kalau kita belum bikin program kita cuma perlu bisa coding cukup. Tapi kalau kita ngomongin soal game kita ngomongin soal art, kita ngomongin soal audio, kita ngomongin soal video, kita ngomongin soal UI, kita ngomongin soal programming kita sendiri. Jadi banyak bidang ilmu kita ngomongin soal writing juga termasuk kan cara bikin cara bikin cerita, cara bikin apa itu masuk jadi satu. Makanya itu game itu perlu niat yang sangat besar kalau misalnya kita mau masuk ke sana. Biasanya bikin game itu pakai apa kok? kalau bikin game itu sebenarnya ada levelnya juga. bu. Jadi sebenarnya hmm. kalau kita pengen bikin game, kalau kita pengen bikin game sebagai orang yang pemula atau sebagai orang yang advance, atau orang yang sudah jago banget, expert, itu ada, ada, ada tools-nya sendiri, beda-beda. Jadi oh, ada tools-tools oh. kayak semacam uh, RPG Maker. RPG Maker itu sebuah software untuk kita bikin game RPG, tapi nggak perlu pengetahuan coding sebenarnya. Hmm. Tinggal tarik-tarik-tarik, bisa jadi game. Tarik-tarik, diketik tarik, diketik itu sedikit, bisa jadi game itu bisa dari yang pemula sampai yang uh, pada tengah-tengah gitu. Atau misalkan kita juga bisa ngomongin soal menggunakan kayak software-software kayak semacam construct, kayak semacam scratch untuk bikin game-game yang semi coding. Jadi udah ada codingnya sedikit, tapi mungkin ditarik-tarik jadi nggak nggak benar beres nggak ngetik total gitu kan. Jadi ada learning curve-nya lebih landai gitu. Jadi bisa kita belajar dengan lebih mudah. Tapi ada juga engine-engine yang lebih profesional kayak kayak Godot, kayak Unity, kayak Unreal Engine itu engine-engine yang orang orang yang sudah profesional bisa coding, bisa bikin sesuatu yang lebih kompleks, lebih canggih di sana. Wah, ini salah satunya tadi ada nama Godot nih. Kenapa <laughs> di Pak, Bapak senengnya Godot. <laughs> nah, Godot ini ada adalah sebuah game engine sebenarnya game engine ini yang saya seneng karena apa? Karena ini game engine yang cukup canggih. Jadi kan saya saya udah lama nih Bu untuk nyoba-nyoba game engine ini kan saya udah nyobain dari zamannya J2ME ya, Java oh. Mobile sampai kita nyobain XNA, nyobain Mono Game Framework, nyobain cocos, nyobain Tokyo. dulu ada banyak-banyak game engine ya itu ya. Nah, dan itu tuh nggak ada yang benar-benar klik dengan saya kecuali Godot ini. Godot ini benar-benar klik dengan saya gitu. Dan bagusnya lagi Godot ini free. Jadi total free. Benar-benar nggak ada biaya sama sekali. Kalau teman-teman ngomongin soal Unity, Unity free memang. Tapi Unity itu kalau misalkan kita pengen menggunakan beberapa fiturnya harus bayar pro nya. Gitu. kalau kita ngomongin Unreal, Unreal juga free, tapi kan kalau udah lebih dari berapa pemasukan, dia juga minta persenan gitu. Tapi kalau yang namanya Godot ini totally, totally free gitu, benar-benar nggak ada sama sekali biaya yang kita keluarkan gitu. Dan dia juga open source, jadi kalau teman-teman belum tahu yang namanya open source project berarti bisa dikontribusi oleh siapapun. Hmm. Jadi si Godot ini nggak akan pernah sampai bayar gitu, karena codingnya bisa orang bisa ambil, orang bisa ubah lagi. Kalau kita butuh fitur apa, kita bisa minta komunitas aku pengen beta fitur ini dong. Ada yang mau bikinin nggak? Ada yang mau bikinin? Nah, kita tinggal langsung jalan. Gitu. Jadi ini jadi eh, game engine yang super keren, sih menurut saya ya. ya mungkin orang -orang yang mungkin orang-orang yang di industri mungkin belum belum pada belum tahu gitu. Oh. Wah ini konsuler sampai create komunitas loh. Ya, Boleh diperkenalkan nggak Pak? orang-orang yang ada di komunitas ini yang cinta dengan game programming ya? Siapa tahu ya, ada yang betul. tertarik juga untuk uh, join di komunitasnya ya saya, jadi saya punya komunitas ada ada dua komunitas ya ada komunitas di Discord kalau teman-teman yang senang main game kan suka pakai Discord ya nah di Discord kita punya komunitas namanya Computer Graphics ID Computer Graphics ID ini komunitas untuk sebenarnya lebih all purpose ya jadi sebenarnya bisa buat komputer grafik seluruhnya gitu. jadi kita ngomongin soal gimana cara kita bikin grafik tiga dimensi di web kita ngomongin cara oh ada, ada teknologi grafik kayak begini ada teknologi kayak begitu tapi di bagian di Discord itu juga kita punya bagian juga yang khusus buat game programming. Jadi kita ada game discussion di situ. Jadi kalau teman-teman pengen belajar game programming, pengen nanya-nanya atau pengen sekedar ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang berminat, bisa join Discord-nya. Jadi nanti ada link-nya ya. Mungkin nggak tahu di mana di bawah. kalau di nah, di description. Nah, boleh. Nah Selain itu juga, aku juga bikin komunitas juga satu di Facebook. Atau komunitasnya namanya Komunitas Godot Indonesia. Jadi aku pengen ngajak orang-orang yang pengen belajar godot nih, bisa barang bareng kita belajar bareng-bareng di seluruh Indonesia gabung jadi tempat satu tempat gitu karena kan biasanya yang namanya game programming kita butuh komunitas kita butuh orang-orang yang punya ide yang sama punya passion yang sama dimana kita bisa share kalau kita punya resource, kita punya kesulitan kita pengen bantuin orang itu juga bisa masuk di dalam komunitas ini gitu um. selamat bangun komunitas ini ada pengalaman berharga yang uh, menarik nggak niko ada sih beberapa ya. Jadi saya juga baru kaget ya ketika saya buka komunitas. Saya nggak, tadinya saya pikir nggak bakal terlalu banyak ya, Tapi lumayan loh Sekarang udah sampai 400 lebih orang yang daulin komunitas di Godot Indonesia. Dan salah satunya yang saya uh, kaget gitu ya, ada seorang seorang teman gitu yang yang ternyata baru SMP. Tapi oh. dia cerita dengan saya dan dia sudah bisa bikin game menggunakan tutorial yang saya kasih di YouTube gitu kan saya kan bikin tutorial di YouTube nih kemudian dia nonton di tutorial itu kita ngobrol di komunitas eh aku udah bikin game loh oh, oh iya ya canggih dong dengan, dengan umur yang masih di SMP dia sudah bisa bikin sebuah game yang sudah dipublish di di store gitu di di Android itu keren banget teman saya berarti komunitas sangat ngebantu juga ya betul banget bisa tanya-tanya tanya juga ya bisa banget tanya-tanya bisa ngobrol-ngobrol gitu kan kalo kita bisa sharing-sharing gitu kalau ada ilmu apa gitu kan Nah, kalau bikin game itu memang harus berkelompok, atau bisa sendiri-sendiri, atau gimana nih? Nah, ini tricky question, Bu. <laughs> Jadi, uh, kalau dibilang bisa sendiri, bisa, bisa banget, bisa banget. Jadi, kalau teman-teman tahu yang namanya Starview Valley, ya, itu sebuah game yang dibikinnya sorangan sendiri. Kalau bahasa, bahasa Sunda, ya maaf ya, nah, tapi uh, untuk bikin game sendiri, itu waktunya lama, waktunya lama, dan ya perlu niatnya tiga kali lipat. Kan? <laughs> Nanti banyak banget lah, Niat, effortnya banyak banget karena kan tadi saya bilang game itu adalah multidisiplin, jadi kita harus satu orang jadi rambu gitu, bisa segala macam akan jauh lebih baik sih sebenarnya kalau menurut saya untuk teman-teman uh, yang baru mulai kalau bisa bikin gamenya nya yang sama-sama teman jadi bisa bareng-bareng gitu jadi lebih lebih baik kalau menurut saya punya tim sih sebenarnya tapi kalau misalkan nggak ada orang yang servisi bisa sih bikin game sendiri, bisa cuman lebih baik dengan tim gitu Hmm. Berarti, kalau game-game besar yang kita kadang mainin bareng-bareng, misalnya game online, itu pasti tim ya yang membuatnya. Oh iya, ya? banyaknya tim sih, kayak game, game Triple A atau apa, bisa berapa ratus orang. <laughs> ini nih, ya staffnya ya. Nah, kalau konsulannya ini kan sudah cukup lama ya bergelut di game programming ini. Nah, yeah. ada pengalaman berkesan apa gitu yang uh, ingin dibagikan di sini sebagai seorang game developer. Kalau dibilang yang tidak game developer, po. saya mungkin bukan bilang game developer ya, belum lebih kayak game dev lecturer mungkin, ya. oh. Jadi kalau dibilang sebagai game developer, saya pernah nyoba sih beberapa kali untuk game dev. Cuman nah itu pengalaman saya pengalaman gagal bu. <laughs> jadi banyaknya pengalaman gagalnya dibanding pengalaman berhasilnya. Tapi di sini mungkin pesan saya buat teman-teman yang mau jadi game dev jangan takut gagal, hajar aja terus. Gitu ya. kalau kita uh, Mulai itu pasti ada gagalnya dijamin. habisin aja kuota gagalnya. Gitu. <laughs> nah, <tuh, saya tuh, tuh. punya pengalaman tuh paling, uh, saya pernah beberapa kali bikin game sama teman-teman bikin kayak kelompok gitu bikin tim, kemudian saya bikin game. Cuman beberapa kali gagal itu karena kita nggak fokus, karena kita masih ada kerjaan-kerjaan lain jadi nggak fokus. Ada juga beberapa kali pengalaman saya ditipu juga. Jadi kita sudah bayar sama studio karena kita kan outsourcing si artnya ke studio luar, ternyata studionya tidak sesuai dengan perjanjian. Jadi kita udah bayar setengah asetnya nggak jadi dibalikin uangnya jadi untungnya masih bisa balik <dibalikin> itu juga ngancem-ngancem kita -ngancem gitu, kalau nggak kalau dibalikin gitu. itu adalah pengalaman pengalaman sedihnya itu itu tapi pengalaman senangnya juga ketika kita bikin game dan dimainin sama orang lain terutama ketika waktu itu kita ada open house di Maranatha, ya saya kita bikin berapa game terpampilin kemudian orang-orang main dan orang-orang senang dengan permainan yang mereka mainkan gitu itu itu asik banget sih senang banget sih. Boleh nggak, Niko, kita lihat-lihat contoh yang pernah dibuat sama teman-teman atau di komunitas? Oh, boleh banget. Boleh, boleh, banget, Boleh banget. Kita wow. ya, share screen dulu ya. Wah, asik banget. Teman-teman bisa lihat nih. Nah, ini uh, saya lagi nunjukin satu buah contoh game yang saya buat menggunakan Godot Engine. Ini buat workshop yang saya ajarkan. Jadi, di sini kita bisa lihat. <laughs> Simple sih sebenarnya game-nya gitu ya. Jadi, kita bisa... Jalan-jalan ngumpulin ini, kemudian kita bisa pindah level gitu nah, seperti like Nah, untuk bikin game seperti ini, teman-teman, kalau menggunakan kredit game engine ini, kita bisa exportnya langsung ke berbagai platform. Jadi, kalau zaman dulu, kalau kita ngoding, kita ngoding itu untuk satu buat platform. Kalau kita ngoding buat Android, ya, Android doang. Tapi, kalau sekarang menggunakan game engine zaman sekarang, itu kita bisa bikin satu coding, satu code. Kita bisa export di Android, di iOS di Mac, di Linux, di Windows, di web, di PlayStation, di Nintendo Switch juga bisa. Gitu. Jadi ini sekali gue semua. Satu untuk semua gitu, canggih lah ya. Ini contohnya seperti ini. Nah ini contoh-contoh game juga yang kita bikin juga dengan Godot juga. Ini menggunakan Godot yang tiga dimensi. Jadi kita bisa bikin tank baja kita gitu yang gerak-gerak secara tiga dimensi juga bisa teman teman Ini itu adalah hasil karya teman-teman yang kemarin ngambil game programming kelas sama saya. Dan kemudian udah bisa publish game di Google Play loh. Wow. Nah, jadi di sini ada beberapa contohnya ya. Kalau teman-teman penasaran boleh cari aja di sini yang namanya Tank Shooter, yang namanya Rain Fire di sini kan. Kita punya game yang seperti ini ya. Kalau teman-teman tahu Bullet Hell, nah ini nya seperti itu. Jadi kita bisa lihat dia bisa bikin seperti ini. dan Teman-teman cari aja si gamenya Rain Fire atau ada juga yang namanya Ember. Ember ini kayak Power Defense ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di game program ini juga dalam waktu satu semester mereka sudah bisa bikin something like this. Wow, satu semester ya pak? Ya, luar biasa. Ya? So, ini free pak? Free semua. Teman-teman bisa cobain nih. Ya, misalnya cari yang namanya Half yang namanya Ember Beta, ada yang namanya End Fire, sama yang namanya Tank Shooter ini. Jadi langsung sampai bertemu di kelas game programming. <laughs> <laughs> ya kalau teman-teman mau silakan ya join join aja ya dengan dengan Warnata dengan game programming oh uh, ya? Ini yang kemarin yang aku bilang uh, ini ya uh, anak SMP yang kemarin bikin wow. ini yang seperti ini. Nah ini kayak begini nih yang dibikin oleh teman-teman di komunitas yang waktu itu aku bilang masih anak SMP ya. Wow. Kemampuannya udah sampai segini loh. Cuman dengan mengikuti tutorial aja udah bisa bikin begini. hasilnya nah, asal niatnya ada teman-teman pasti bisa bikin game yang keren. wah keren. contohnya. ini contoh juga teman-teman yang bikin yang lain di kelas yang lain seperti ini contohnya. jadi ini gamenya nya simple banget, cuman tinggal pindah aja dari satu planet ke planet lain. ini game yang simple tapi ya adiktif juga ya ramai juga gitu ya. Ya. cuma gitu aja tapi keren sih menurut saya gitu ya. Ke game yang lain, ada juga game yang ini. Misalnya, ini game yang juga dibikin sama teman-teman. Game programming ini gambarnya gambar sendiri. Dia ngambil gambar dari orang lain, nih keren banget. Dia ngambil sendiri, bikin sendiri semuanya, dari background-nya, dari, dari orangnya juga. Dia bikin sendiri. di teman-teman yang di game programming Jadi ini buat ya teman-teman bukan buat. hanya sekedar mainnya, <laughs> yeah, dibuat. Wow. Cita-cita gitu. nih kok dan harapan ke depan untuk dunia game programming kira-kira apa nih? Aku pengen sebenarnya game industri di Indonesia itu bisa sehebat game industri di luar. Sih. Itu cita-citanya, visinya ya. Kita aku pengen ngomongin aku aku pengen bisa. Kalau saya pribadi, visi saya pribadi itu adalah memberikan bantuan buat teman-teman yang pengen bisa game developer resourcenya itu saya kasih gitu. Jadi saya pengen bisa bagi-bagi resource sama teman-teman. kan dulu waktu saya belajar game developer, resource untuk bahasa Indonesia itu hampir nggak ada. Jadi belajarnya harus di luar, belajarnya harus dari web-web yang ada obscure gitu, yang nggak jelas-nggak jelas, belajarnya susah banget gitu. Nggak ada, nggak ada materi Indonesia. Tapi sekarang saya pengen bisa provide teman-teman yang pengen belajar game developer dengan materi-materi materi yang bahasa Indonesia sehingga teman-teman bisa dengan mudah mempelajari dan Secara overall, nanti industri game kita juga jadi bagus gitu. Kita pengen bisa bikin game-game dari Indonesia yang udah setara dengan di luar, dan ya, jadi bisa membawa nama Indonesia ke luar juga gitu. Dan aku rasa itu enggak bukan sesuatu yang mimpi terlalu jauh sih, karena orang Indonesia itu sebenarnya canggih-canggih loh. Hmm. kita bisa punya kemampuan kita, artinya, oh luar biasa loh, arti Indonesia ya kan? Kita punya budaya luar biasa, keren banget gitu kan? Kita punya kemampuan art juga, seni-seni yang keren banget, dan coding juga kita nggak kalah loh. Kita punya kemampuan kode juga yang luar biasa sebenarnya gitu kan. Nah gimana cara kita gabungin dua itu jadi Indonesia bisa jadi powerful force di dunia gaming gitu. <laughs> nah itu yang saya pengen lihat di depan gitu. Wow, kita senang banget nih bisa belajar bareng dengan Kau Sule hari ini. Sebagai penutup, ada pesan-pesan nggak Pak buat anak muda seperti kita supaya terus belajar dan berkarya bagi bangsa? Pesannya mungkin apa ya, jangan jangan takut lah. Jangan takut, jangan, jangan takut bermimpi. Jangan takut mencoba, jangan takut gagal. Karena yang namanya gagal itu pasti. <laughs> dan kita tinggal gimana cara kita ngalahin gagalnya aja. Gimana cara kita ngabisin gagalnya, kemudian kita maju terus. Yang penting maju terus. Habisin kuota gagalnya ya, ya teman-teman. ya, Itu ingat-ingat dari Pak Suleman. Terima kasih, Ko Sule. Obrolan kita semoga bisa memotivasi banyak orang untuk terus belajar dan berkarya. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya hanya di channel Youtube Halo Lantuk Video untuk Indonesia terus belajar dan bertanya terima kasih terima kasih konsuler